Halo guys. Pada kesempatan kali ini guys, sepertinya rada lapar ya guys. keong, Kita dulu gini. Sudah nyemperin ke aku. Sudah lapar. pada sehat sehat. pokoknya nantikan tips biar bebek sehat di channel nama channel ini ya guys channel ini Boy. next channel ini teh kue emas emas kalian bisa mencarinya mencari di di sawahan. Sawahan di balong-balong. Ya, di empang-empang ikan, guys. Empang, guys. guys. Iya. Ini teh buat pembesaran bebek ya, guys. Mengandung banyak nutrisi, Kang Mul. Iya, dong. Loh, mantap sekali. Kalau buat bebek yang petelur ini bagus nih ya terus ngeborosot iya. biar lahiran terus ini cepet ntar ininya apa endogannya ha, endogannya ini umur berapa hari ini baru aja dua minggu dua minggu guys ya dua minggu dari lahirnya ya udah cepet ini uh. Ya satu bulan mungkin satu, satu bulan. Mungkin. <tuk> <tuk> iya gunungan. <kuduna. tuk> ini kita pakai gegrengnya pakai batu. Harusnya ini dimasukin ke haru. karu. Kalau misalkan banyak? Ya kalau banyak. seimbangkan sama uh, banyaknya bebek banyaknya bebek ini sekitar berapa ekor kanmu mantap uh, makan